Kita bisa profesional, ya kan? Ya, kalau masalah kebijakan anggaran kan itu lobby pemerintah daerah dengan pusat. Ada dioptimalkan untuk mendorong peningkatan produktivitas nelayan. Ainur Manurung, Direktur PT. Beta Sonang Energy mengatakan satu pelabuhan mempunyai empat fungsi yakni untuk memenuhi kebutuhan pokok nelayan untuk melaut, seperti es, kebutuhan BBM dan sembako. Tetapi TPI Tundale tidak bias berfungsi maksimal karena dangkal airnya, dan karang. Ada pelabuhan yang dangkal tapi berlumpur dan pasir. Kedua, pelabuhan itu harus aman, nyaman. Ketiga, harus bisa keluar masuk 24 jam. Di sini tidak bisa. Keempat, mudah bongkar muat dan aman berlabuh. Pelabuhan Tulandale tidak berfungsi. Sebagai peneglola harus putar otak untuk membeli ikan dari luar dengan harga yang mahal minimal Rp 3.000 per kilogram. Bagaimana mau menghidupinya, kita produksi dan kirim ke Pulau Jawa mencapai Rp 7.000. Hal ini diakibatkan karena tidak maksimalnya fasilitas yang ada. Pelabuhan ini, ini, Jadi yang kita pahami sih, satu pelabuhan minimal 4, ya. Yang pertama itu kemudahan daripada kapal-kapal perahu nelayan untuk kebutuhan pokok melaut. Yang pertama es, yang kedua bbm dan sembako. gitu ya kalau mau ke laut. Tapi mereka nggak bisa keluar masuk. Dangkal ya pak? Dangkal sekali. Saya sangat bertanggung jawab mengatakan ini dangkal. Sudah dangkal berkarang. Nah, ada pelabuhan yang dangkal tapi berlumpur dan berpasir.